Halo, jumpa lagi dalam pemantauan visual Merapi. Dan visual Merapi masih nampak cerah sekali walaupun di atas dan di belakang gunung nampak itu awan yang sudah mulai ada pergerakan. Tapi ini kelihatannya masih akan tetap cerah. Baik, teman-teman, coba ini saya akan zoom ya sedikit maju ke depan. Di sini juga saya informasikan, ini adalah hulu kali Boyong, ya. Hulu kali Boyong ini, ya, terlihat sampai di sini, dan ini banyak material-material bebatuan yang bisa kalian lihat. Dan yang atas ini, ini adalah simpangan, ya, simpangan kemana? Dan yang ini adalah simpangan yang menuju ke kali Kerasa. Nah, kali Kerasa tuh turunnya di sini ya ini banyak batu-batu ya yang bisa dilihat terus atasnya lagi di sini yang arah ke Kalisat Kalisat itu dari sini terus belok ke sini nah itu ke sini teman-teman ya dan itu arah barat ini banyak sekali material bebatuan dan pasir-pasir yang sangat halus jadi kalau terjadi ada angin itu sering terlihat ada badai pasir yaitu karena terciup angin ya pasir itu muluk muluk mubal mubal nah, contohnya seperti itu dan ini visual Merapi coba nih vegetasi di sebelah sini masih nampak di sisi selatan dan hampir ke Tenggara itu masih ada vegetasi dan itu hanya nampak di tengah gunung ini aja nggak sampai ke atas ya untuk sebelah kirinya ini jal, ini jalan yang tengah ini jalur ke Boyong ya sampai bawah tadi ya Terus kalau ini ke kiri lagi yaitu yang ke arah Kalisat ya. Di sini semacam ada kayak ini ya, item-item itu sisa luncuran dari Kubalafa ya. Dan untuk visual Kubalafa ini waduh malah tertutup awan lewat ini awan apaan dan ini sedikit bawahnya aja nih. Ya ini dari dekat Kroaan ini ini bebatuan Kubalafa sudah bisa kalian lihat itu naik ke atas Nah itu kubah lava 2021 Kalau sana itu bukaan gendol ya. Kalau melihat kubah lava tengah dari sini kelihatan Ya Oke ini untuk visual Merapi hari ini sangat cerah Dari pagi sampai hari ini pun sangat cerah sekali Sudah sekitar 3 hari ini untuk pemantauan visual Merapi sangat cerah Dan kita dimanjakan ya oleh pesona keindahan Merapi Sampai baterai cepat habis, memori penuh semua, baterai HP habis semuanya, sampai wah terlalu banyak momen yang diabadikan. Karena begitu terpesona dengan keindahan Gunung Merapi, ya, ya ini tidak saya buat-buat, buat kalian para pencinta gunung pasti akan senang ya melihat kegagahan gunung ya yang menjulang tinggi, ya. Ini sambil kita tunggu, ya. Uh, visual dari puncak merapi ini lama uh, perlahan secara perlahan. Kalau lambat-lambat ya kemarin saya dikomplain lambat-lambat itu artinya apa Mas? Lambat-lambat itu pelan-pelan ya. Dan ini secara perlahan ini sudah mulai terlihat dari kubah lavanya. Dan arah angin ini cenderung ke timur ya. Oke. Oke, sekali lagi di sini ya, saya informasikan banyak yang menanyakan lokasi pemantauan itu ada di mana. Lokasi pemantauan ini kami bersama teman-teman ya dari rekan-rekan YouTuber media yang selalu mengabadikan momen visual Merapi. Ini dari Bukit 76 Kaliurang Yogyakarta. Oke. Okay. Nih Bukit 76 itu istilahnya hanya semacam tebing ya. Ini tebing di bawah sini itu yang ada benang tali kuning itu di depan itu adalah jurang. Jurang itu adalah Kali Boyong dan Kali Boyong itu hulunya ada di sini dan ini alurnya ke sini ke sini belok. Nah, ini langsung ke arah barat ini. Ya. Oke, okay. kita lanjut ke puncak Merapi ya sebelum tertutup awan lagi. Dan seperti inilah ya nanti akan saya tunjukkan bagaimana detik-detik terjadinya guguran itu seperti apa. Nah, ini nanti kalau beruntung ya kita bisa mendapatkan detik-detik guguran. Eh saya tak ini tak fokus ke dulu, ya. Nak. Untuk visual puncak merapi, ya, itu seperti ini. Saya ini aku tak fokus ke dulu ya. Nah ini, nah ini kubah lava itu seperti ini wujudnya. Oh, maaf ini fokusnya buka nutup hilang hilangnya karena terbentur atau awan lewat itu, ya detik-detik guguran itu sebenarnya guguran itu terjadi dari salah satu batu yang ada di Kuba lava ini terkena tekanan dari dalam ya terkena tekanan dari dalam dan getaran dari pergerakan di ini ya di gunung berapi lantas batu yang mungkin lunak atau rapuh atau tidak kuat posisinya dia nangkring di situ Lantas jatuh dan gelundung, nah, makanya kita sering di sini yang ada momen batu menggelundung, batu menggelundung, nah, itu batu menggelundung itu dari itu ya, dan itu nanti kan batu menggelundung ya, gelap itu kan membu, menyisakan asap ya, karena batu itu sebenarnya menyala, ini kan siang hari ya, jadi tidak terlihat kubah lava ini menyala, dan nanti kalau malam hari ya contohnya kalau di depan itu ada asap-asap batu menggelinding itu itu nanti menyala ya pijar itu jadi seolah-olah kayak arang itu ya glundung-glundung yang arang membara panas itu ya contohnya seperti itu ya jadi guguran itu kan glundung-glundung-glundung nah material itu ya batu-batu besar itu dari atas itu dan melewati rute ini nah contohnya bebatuan yang pada nangkring di sini itu adalah bebatuan dari kubah lava ya di ini yang pada mampir di sini material itu banyak sekali nih ya oke okay. tuh di depan ada lagi pokoknya di sini wah diselimuti bebatuan banyak banget ini sebelah sisi barat nah di sini nah kelihatannya seperti terjadi guguran kecil nah itu ada putih-putih ledek itu ya nih nih pas ini ya ini hanya kecil aja batunya nih. Ini kan batu meluncur ini. Ada kayak awan garis itu. Ya. Cuman kita sudah kehilangan momennya saat itu tadi gelundung. Ya. Ini di depan ada lagi. <tuh> ya di depan itu ada lagi. Oke. Ya mumpung ini cuaca cerah saya mengabadikan. Momen ya, jadi tidak mudah untuk mendapatkan momen ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Bila mana ada salah dan kurangnya kalian beri masukan aja ya. Ya, ini buat kalian semua ya. Oke. yang penting harapannya merapi selalu mandali adem ayem. Ya. Oke semuanya terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa dukung channel ini ya Agar semangat terus untuk berkarya Oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di lain video selanjutnya Semoga kalian sehat selalu banyak rezekinya Dan dilancarkan segala kegiatannya Amin